Oke okay, sahabat desa, mari kita mengunjungi si Nah, kemudian alur pengaduan, alur pengaduan pada aplikasi Pemandu Desa dari dari pelapor, kemudian ada tujuh kanal tadi ya seperti call center, lapor, sms center, facebook, whatsapp, uh, twitter dan si pemandu, yang ini ya. Kemudian uh, kementerian menerima, kemudian menginput, kemudian mengidentifikasi dan memverifikasi permasalahan ke dalam aplikasi si pemandu. Nanti akan diolah nanti oleh sistem, kemudian aduan akan dijawab nih, direspon paling lama 5 hari kerja. Apabila penalahan dinyatakan lengkap maka aduan umum dapat langsung dijawab oleh admin Nah jadi laporan kita masuk yang aduan sifatnya umum nanti admin sendiri yang langsung jawab Kasih informasi lebih cepat lagi Kemudian kalau aduan itu berkadar pengawasan Aduan itu oh, kemudian ada data pendukung aduan telah lengkap sesuai dengan uh, GAPSEC Gen ditindaklanjuti dalam 60 hari kerja oleh UKE satu teknis ya. Nah jadi kalau sifatnya yang tidak umum ya misalnya aduan itu kadarnya pengawasan, kemudian data dukungannya ada misalnya foto apa dokumen-dokumen yang nanti akan kita masukkan itu akan disikapi oleh uh, UKE satu teknis. Kemudian Pengawasan apa telah dipriplikasi oleh tim pengaduan OK1. Teknis apabila nyatakan terbukti, maka perlu penanganan lebih lanjut dengan tingkat kesulitan aduan. Nah, setelah lengkap, maka ditindaklanjuti. Nah, PIC UKI1, kemudian hasil tindak lanjut, pengaduan dilaporkan kembali melalui aplikasi. Nah, jadi uh, ada yang aduan umum, nanti dilaporkan, itu yang kita sampaikan tadi, ada perkembangan. Nah, jadi, disampaikan jawabannya setelah disikapi, disampaikan kemudian disampaikan kepada kita apa respon tanggapan pengaduan setelah merespon admin dapat menutup tiket aduan. Nah, jadi setelah kita mendapat aduan, mendapat informasi perkembangannya, nanti direspon admin, dan kita juga diminta. Ini informasi. Nah, ini bagian informasi dan pelayanan pengaduan biro humas dan kerjasama.